Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian hari ini, Kamis, 28 Juli 2022, terpantau stagnan untuk cetakan antam dan naik bagi cetakan UBS, berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian. Emas 24 karat cetakan antam ukuran 1 gram dijual Rp 1 juta 1.000.000 sama dengan harga hari kemarin. Sementara untuk ukuran cetakan antam terkecil yakni 0,5 gram dihargai Rp 553.000, rupiah.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 Selanjutnya, untuk ukuran 5 gram harga jual emas batangan Antam dipatok sebesar 4.764.000 rupiah sedangkan emas batangan UBS dibanderol 4.621.000 rupiah per gram. Sedangkan untuk cetakan 10 gram bagi emas Antam dijual 9.470.000 rupiah dan 9.194.000 rupiah untuk emas cetakan UBS, sekian harga emas untuk tanggal 28 Juli 2022.